Ya ini adalah pembangunan pondok pesantren Al Mubarok Pondok Putri Ini alhamdulillah bonek-bonek udah dipasang Ini rencana berdiri di atas 1000 meter persegi mulai di ini pondok ini semua santri yang belajar di sini nanti semuanya wajib memakai ipad memakai tablet semuanya pembelajaran pakai teknologi semua guru-gurunya harus paham it ini rencana dibangun lima lantai ini untuk sementara yang dibangunkan ini bangunannya sistemnya uh, pakai AC semua jadi semua kamar-kamar pakai AC pakai toilet dalam pakai toilet dalam dan tidurnya pakai spring bed. ini menuju ke lantai dua. dua. Ini terlihat dari arah sana ada Pondok Putri juga. Itu Pondok Putri. Itu Pondok Putri rencana 5 lantai. Itu lima lantannya lima lantai itu baru satu dua tiga seru, tiga lantai. Alhamdulillah. Itu disitu semuanya pakai asli semua. Ini semuanya pakai pendek. Ini beberapa tukang dari Magetan. Dan Insya Allah sebentar lagi akan di akan didak. Ini atasnya Insya Allah untuk kamar-kamar santri semua. Dan ini alhamdulillah Ini rumah warga yang Alhamdulillah juga kita Bangunin dua lantai insya Allah ini, Dan ini juga rumah warga ini Rencana uh, tukar guling Jadi rumah warga ini kita carikan Apa itu Carikan tanah nanti. Ini lokasi pembangunan masjid ini semuanya pembangunan masjid, insya Allah mungkin satu hari, mungkin besok sudah dimulai pembuatan pondasi masjid. Dan sana itu kita lihat di sana itu ada pondok putra. Itu di sana ini alhamdulillah udah banyak santri. Udah full ada sekitar 350 santri. Itu di sana ada Pondok Putri. Nah, itu ada Pondok Putri. Itu di situ ada yang menghuni di Pondok Putri itu ada sekitar 200-an santri. Kemudian sana. Itu di arah sana. Ada Pondok Putra. Itu, dua lantai itu Pondok Putra. Itu. Ada sekitar 100 santri di sana. Dan ini rumah-rumah warga juga ditempati santri-santri. Semoga saja bangunan ini diberkahi oleh Allah SWT, melahirkan pakar-pakar keilmuan yang dirindu oleh Allah SWT. Itu kamar-kamar cantik kita, menuju ke lantai dasar ini, buku bahan-bahan bangunan yang sudah didatangkan yang insyaallah akan dibuat untuk mengejar. Ini adalah lokasi pembuatan masjid. Insyaallah akan berdiri masjid di sini dan insyaallah akan dibanguni Ini masjid ini masjid Pondok Putri. Jadi, masjid ini khusus Pondok Putri yang insya Allah menampung sekitar 1000 santri. Dan di sana nanti juga dibangun masjid khusus Pondok Putra. Insya Allah muat sekitar 2000 santri. Ini Pondok Putri juga. Untuk sementara pondok putra itu ala kadarnya. kalau putri eh saya mandi belum huh? oh, ini pembuatan toilet umum untuk warga kalau santri udah ada toilet khusus di dalam Eh, ini sandalnya siapa diambil? Diambil kotor-kotoran itu diambil nanti nyumpalian, silahkan. Assalamualaikum. Masya Allah, Pak Kiai, Kiai, insya, insya Allah, udah hmm. nyampe ke diri Kiai. Oh, udah. Oh, belum. Hmm. Safira. Gimana, Wir? Tanek di rumah Safira. Kalau nyampe, kembali. Hmm, sih.